Ya, teman-teman, kita akan body stretching Tetap dengan tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan Tarik 8 detik, buang 8 detik, mulai 10 detik, 12 detik Tergantung perbuatan masing-masing Kita awali dengan stretching menarik tulang belakang Dengan cara tarik nafas, 1, 2, 3, tangan diangkat ya. Ketika tangan sudah sampai di atas, maka disatukan tangannya. Tarik ke belakang, masih tarik nafas terus. Tarik ke belakang sampai, panjang terasa ketarik oleh tangan sebentar. Lalu buang nafas sambil kita kembali tangannya diturunkan pelan-pelan. Berapa detik teman-teman punya ritme masing-masing? Kita lakukan 3-4 kali. Saya tidak memberikan apa-apa hitungan, karena saya juga mau menikmati tarik lepas nafas. Ya. Ya cukup. Sekarang kita kaki ya. Nanti kita unggunya belakang. Yang punya tali boleh pasang tali. Yang tidak tanpa tali juga bisa ya, nggak masalah. Maka kita tarik nafas, kaki diangkat satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8 Bisa tahan sebentar. Lalu buang nafas, turunkan pelan-pelan. Waktu tahan sebentar, pasti pahanya terasa kencang. Nah, itulah tujuannya. Kita menguatkan kaki otot-otot di paha, sehingga nanti dia bisa menahan, supaya lututnya tidak uh, sakit. Ya. Kakinya, kaki kiri, kaki kanan bergantian. Silahkan kita boleh bersama-sama. Tarik nafas, kaki diangkat pelan-pelan. Buang nafas, turunnya pelan-pelan. Mereka atau sedikit, yang tidak ada masalah dengan sakit pinggang silahkan kalau mau latihan kempesin perut, kuatin pinggang kaki diangkat sambil tarik nafas pelan-pelan tapi dua kaki lagi banyak lepas nafas, turun pelan-pelan perut akan serasa menahan ya perutnya kayak getar itu kita latihan otot perut bagi yang kuat, kalau mau kakinya sampai ke belakang boleh tarik nafas pelan-pelan kaki ke atas bablaskan ke belakang turunkan lagi pelan-pelan kalau turunnya pelan-pelan maka saat itulah justru otot perut menahan kontraksi bagi yang tidak kuat bisa juga tarik nafas dulu, lalu angkat kakinya. Tuh, tahan nafas. Buang nafas, tarik nafas lagi, turun sambil tahan nafas. Yang pinggangnya sakit mungkin boleh di skip. Yang kaki diangkat dua-duanya cukup satu dua gerakan. Sekarang kita lenturkan punggungnya dengan kita kolok kaki kita bayangkan kiri kanan. Maka punggung terasa dipijat-pijat sehingga seluruh tubuh lentur. Kalau tadi agak sakit, nanti sakitnya hilang. Kepala boleh diangkat tinggi, boleh juga tidak diangkat. Membuat punggung yang terasa dipijat berbeda karena tulang belakang titik lengkungnya Berbeda waktu kita tidak angkat ke kepala Atau kita angkat kepala Semua gerakan Sambil menikmati nafas Tarik pelan-pelan Dan buang pelan-pelan Oke, cukup Tali masih di kaki kita namanya gaya sepeda, bicycle sepeda. Tangan, taruh di atas, kita taruh di bawah kepala. Waktu tarik nafas, kita tarik kakinya, otomatis ini kita latihan otot, angkat kepalanya, ketemu boleh, nggak bisa ketemu, nggak apa-apa, lalu lepaskan pelan-pelan. Ganti kaki dan tangan sebelahnya. Tarik nafas, buang nafas. Kita lakukan tiga empat kali atau dua kiri dua kanan ya, kita tarik kaki. Ya, kalau mau pakai ditahan sebentar dalam posisi seperti ini, jadi kita pakai menahan, maka otot-otot pahanya terasa kencang. Kalau kita relaksasi, ah, bola pinggangnya kayak ah, lega. Satu kali gerakan. Oke. Okay. Kita lepas dulu talinya, kita ganti posisi posisi kucing atau ketus yang kelihatan ya kita tarik nafas kepala ke depan buang nafas kepala ke dalam perut tertunduk tonjok ke atas punggungnya melengkung buang nafas tahan sebentar sentokin lengkungannya lalu tarik nafas lagi. Nah. Lain saya juga pernah. Oh, kalau mau kita juga boleh lakukan masih posisi yang sama. Kita tarik nafas, punggungnya terasa tertarik dan namanya tulang belikatnya seperti tertarik ya. tapi lurus. Tahan di posisi ini, tarik nafas pelan-pelan. Buang nafas pelan-pelan, kembali -pelan. tarik nafas. Kepala ke depan, Waktu buang nafas. Sekarang kita seperti sujud, bukan posisi kucing. Tarik nafas, buang nafas pelan-pelan, tarik nafas lagi, kepala ke depan. Oke, selesai untuk posisi ini. Sekarang kita boleh bersilah, boleh selonjor silahkan, ya. Mana yang nyaman saja untuk kita uh, tepuk tangan sebentar, ya. Berikan semangat buat uh, diri sendiri ya. Saya sehat, saya bersikta-kita, saya orang beruntung, saya orang yang diberkati. Saya orang yang disertai Tuhan dan saya akan merayakan kehidupan saya setiap hari. Saya akan merayakan setiap hari sebagai hari kemenangan, hari keberhasilan, hari yang baik tidak ada hari-hari baik semua hari ini baik ya, saya akan menjalani hari-hari saya dengan suka cita kita berikan tepuk punggung ya punggung-punggung yang pedel-pedel bakal hilang dan berikan kata-kata sugesti yang selalu saya ucapkan juga setiap hari ya kita satu punggung dulu saya hidup dengan tanggung jawab yang banyak tugas yang banyak kewajiban yang banyak tapi saya tidak memandang lagi itu sebagai beban tapi sebagai panggilan hidup untuk berguna kalau saya harus membiayai orang tua membiayai adik-adik bahkan membiayai yayasan maka itu adalah panggilan ke saya dalam berperan di dunia ini saya percaya bahwa kesanggupan saya adalah kesanggupan yang Tuhan berikan. Saya mau katakan bahwa segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku aku. Okay, kita sekarang berikan semangat kepada wajah kita. Kamu cantik, kamu ganteng. Bukan karena apa yang terlihat. Tapi saya cantik, ganteng, simpatik, menarik. Karena apa yang saya hidupi, apa yang saya yakini, apa yang saya pikirkan adalah pikiran kebaikan, perbuatan kebaikan, hati kebaikan. Saya punya inner beauty dari inner healing yang sudah saya alami. Boleh berikan juga tepuk tangan kalau tadi kakinya betul eh, maka kita berikan apresiasi, terima kasih buat. Ya. Sekarang kita lakukan karet untuk uh, tangan, ya. mungkin kita jadi posisi uh, duduk, bisa kembali ke duduk, teman-teman boleh duduk juga, atau bersihlah, kita pakai tali kita di tangan. ya. Yang paling gampang adalah tangan ke depan, tarik nafas, Lebarkan tahan sebentar, buang nafas, maka kembalinya pelan-pelan. Ya. Beda gerakan, beda bagian otot mana yang dilatih, dan kita latih seluruh otot. Ditambah dengan makan protein, maka otot terbentuk. Berat badan naik, bukan karena lemaknya bertambah, tetapi ototnya bertambah. Ya, kita mulai. kakinya tidak menggantung, duduknya agak maju ke depan. saya bisa lihat kaki saya ya, dadanya tegak. Nanti makin hari bisa pindah ke yang heavy, yang berat. ya ke awalnya yang light juga tidak apa-apa. Sekarang kita taruh di atas kepala. Saya perlu kita posisi biar kita terlihat. Ya. Jadi kita taruh di atas kepala. Lalu kita tarik ke belakang kepala. Mau dipegang begini juga boleh. Tarik nafas, ruang nafas. Waktu pas posisi seperti ini boleh tahan nafas sebentar, baru di balik kebalikan ya sambil tarik ke samping dulu. Gerakannya pelan-pelan. Gerakan pelan-pelan seiring dengan tarik. Nah, lepas nafas juga pelan-pelan. ya tergantung ketebalan tali yang dipakai ya kalau talinya yang tebal ya kayak tak kayak tarik yang pakai per itu ya itu terasa juga sekarang kaki masukkan di kaki kalau punya dua ya saya punya limas tapi yang lain lagi di kalau pagi gini istri juga pakai, ya. jadi kita tangan, boleh kanan dulu, boleh kiri dulu, tarik nafas pelan-pelan, tahan sebentar, buang nafas pelan-pelan, ya, kita latih beberapa kali ya, Kakinya, kayak duduknya, bukan bersandar, agak maju. Hmm. Kita pindah kaki sebelahnya, tarik nafas pelan-pelan, tangan diangkat, tahan sebentar, lalu buang nafas pelan-pelan, tangan diturunkan. Okay. Sekarang kita ambil posisi, jadi kita taruh di kaki yang belum punya alat tali, ya. Tapi tanpa tali, tetap bisa juga gerakan ini, ya. Kita gerakan tanpa tali, kita gerakan kiri kanan, habis itu nanti depan, belakang, kelihatan sebentar, saya tundukkan kameranya ya. di tangan boleh begini boleh gaplang untuk keseimbangan boleh juga ya kita tarik kaki ke kiri ke kanan gantian dan selalu tarik nafas tahan sebentar buah nafas pelan-pelan nah supaya kaki apa kalinya nggak melotot bukan begini ya, ini talinya motor, ya talinya lepas ke bawah begini nggak apa, apa ya. Mau makin tinggi ngangkat kakinya boleh, makin lebar ya. Tapi kalau karetnya berat, nah itu dia. karet untuk pemberat supaya ototnya terlatih. Jangan lupa tarik nafas, lepas nafas. Kalau mau pegangan, juga boleh. Kalau nariknya sampai hebat, sekarang ganti ke belakang ya. Boleh. Kalau pegangan, kalau pegangan tembok itu jadi ya. Jadi, eh, saya tunjukkan bisa ngadep ke tembok, boleh juga pegang meja ya. Jadi, Tarik kakinya, gantian, ya ke belakang, lepaskan, ya, boleh pegang tembok, boleh pegang meja, yang mau sekalian keseimbangan, maka tanpa pegang tembok juga bisa, ya angkat kakinya, Pelan nafas, pelan-pelan, kembali tangan. Tarik nafas, kaki ke belakang. lagi, ya kita sekarang boleh ganti seperti biasa keseimbangan badan ya, saatnya boleh dilepas kaki di atas lutut lalu tangannya kalau jatuh-jatuh begini, ya kalau enggak bisa, ini pasti lebih mudah, sudah bisa begini, sudah bisa lagi, bawa ke atas menunjuk ke langit, dalam posisi seperti ini, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan ganti kaki sebelahnya, kalau belum bisa deket aja meja ya. atau begini. Ya. Sampai akhirnya nanti bisa ke atas, ya. boleh mau pas naruh posisi. Kalau mau nggak koyak goyah ya bisa pegang meja. Ya. Sudah enak, lututnya kakinya di atas, di atas lutut ya, kayak menekan. Nah, baru pas pegangan, baru tangan ke depan, baru tangan ke atas. Tarik nafas pelan-pelan uang nafas pelan-pelan kalau ada keseimbangan kalau menurut Ted Herman atau net Herman penulis buku mana keseimbangan otak maka itu juga untuk keseimbangan otak keseimbangan otak apa otak kiri kanan Otak depan belakang dan otak atas bawah, ya. Kalau otak imbang, maka pikir dan rasa juga imbang. Sekarang kita tanpa tali, ya. Posisi pahlawan, posisi pahlawan, oke, juga, ya. Kakinya, ya. kelihatan kaki saya, ya. Jadi begini, ini kan kita, kaki nggak ada depan. Sekarang yang satu ke samping, tadi kayak 90 derajat, ya. ya. Lalu kita majukan seperti patung pahlawan, satunya lurus, satunya begini. Kita diam beberapa menit, tarik nafas, lepas nafas, melatih patok paha. ganti posisi setelahnya ya maju lorong terus Oke, Bagi yang kuat, bisa berdiri seperti ini Yang pemula, cari sendirian tembok Kaki maju satu langkah, turunkan pelan-pelan Ingat, ini lurus ya. Ini mau sampai 90 derajat boleh Tangan ke depan, sampai nggak kuat Begitu rasa, paha kuat, segera cepat-cepat naik ke atas bagi yang sehat kuat, enggak usah pakai tembok, enggak apa-apa ya. Tapi ingat, bukan kentul dimajukan ya. Nanti lututnya sakit. Tapi pantat yang dikebelakangkan ini lurus. Seberapa lama? Sekuatnya mungkin. Oke, okay, cukup ya. Yeah. Ya, yeah, kita badan bisa berkeringat Satu lagi ya, kita ngepleng. Saya pasang lagi biar tangannya nggak sakit. Kita pleng posisi push up. Lalu kita relaksasi, lalu selesai. Ya, yeah. pleng, ngepleng, ngepleng. Jangan langsung ngepleng ya. Masih senam-senam dulu, kalau enggak banyak orang yang sakit pinggang. Akhirnya dimarahi sama dokternya. pleng-pleng-pleng apa itu? Makanya kamu sakit pinggang sekarang. <guluh> Saya ketemu orang yang dimarahi sama dokter keluarganya. Karena ikut ngepleng, langsung ngepleng. Eh, kayak posisi push-up. Ya, tapi kita tidur dulu. Kalau push-up kan begini begini ya. Itu malah gampang. Angka, tangan seperti ini kaki boleh seperti sejat badan diangkat lalu diam ya tarik nafas lepas nafas seberapa lama sekuatnya masing-masing ya, perutnya sampai cumeter otot perut akan mengecil kemarin Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Oksigen mengalir ke tulang belakang, energi dua ke sana, maka kita kuat. Kalau nggak kuat, ya sudah, taruh lagi. Haa, <tuh> haa, <tuh> balik, <tuh> buang nafasnya, buang nafas lega. Tarik, lalu buangnya, ha. <tuh> Seperti orang selesai saya tugas dan lega, ha, ya. Nah, sekarang kita akhiri satu menit saja, dua menit. Lenturkan tangan, lenturkan tubuh. Kita body scanning tapi hanya satu dua menit. Saya kasih apa-apa aja, ya. Jadi tutup mata, lalu jari-jari boleh digerakkan, lemaskan jari-jari. Terima kasih Tuhan, mengenturkan tangannya, mengenturkan pundaknya, rasakan pundak lemas, coba rasakan dari ujung kaki sampai ke leher. Mana yang rasanya kaku atau pegel? Kalau rasa pegel, misalnya pundak boleh digerak gerakkan sedikit, eh, apa namanya, punggungnya, ya, kalau berkata lemas. Relax, lemas. Tadi waktu latihan otot kaki, mungkin otot kakinya yang merentil atau pegel. Sekarang kita berkata, relax, otot lemas. Oke, satu menit, tarik nafas pelan pelan, buang nafas pelan pelan, nikmati tubuh yang relax. Ya, amin, selesai. Kalau mau sambil melihat, ya, maka teman-teman boleh duduk. Saya melihat kamera atau lihat zoom. Kalau nafas perut, berarti waktu tarik nafas, perutnya diangkat. Nafas nafas, perutnya dikompesi. Nafas perut. Boleh nafas dada yang apa-apa ketika itu Kalau lagi metode Linhoff, bisa lihat si Linhoff dia kombinasi, dia tarik dulu perutnya, baru dadanya. Tapi itu untuk metode Linhoff. Untuk sambil senam maka Mana saja boleh yang kita bisa lakukan dengan e, nyaman Kalau dari posisi tidur, mau duduk Maka tangan caranya yang paling aman e, Kaki ditekuk dulu Lalu mulai dirobohkan Satu tangan di depan dada, tangan satu di atas kepala Lalu dorong, ya naiknya jadi tuh aman ya. Nah Kita tadi mengakhirinya dengan body scan relaksasi seperti ini harusnya itu mengawalinya seperti itu kalau kalau langsung mau senam pagi ya. tapi kalau kita sudah orang nafas maka bisa langsung dengan senam tapi kalau hanya senam kok saja maka kita awali dengan tarik nafas pelan pelan body scan baru mulai body stretching karena kita sudah olah nafas sebelumnya ketenangan maka kita bisa langsung ya ini cara bangun yang paling bagus. Aman. Ya, kita angkat dengan kekuatan uh, tangan. Oke, okay, terima kasih. Kita sudah olah nafas dan olah wajah. Ya. Walaupun sebentar ya keringat keluar. Kalau keringatnya mau agak banyak ya minum banyak-banyak. Buang racun ya, detox